Kau baru sadar kita selalu berbeda Dan itulah kesalahan terbesar dalam hidupku Kita berbeda, tapi aku mau hidup serumah denganmu Seranjang? Iya, um, seranjang <laughs> Tapi kan biasanya kau lebih suka melakukannya di lantai <laughs> <tuk> Rambut perempuan memang tak pernah selesai disisir. Kenapa aku jadi menginginkannya? Ingin apa? Hmm. Maukah kau menyisir rambutku? Coba? Iya. Aku ingin kau sisir rambutku rasa kemasukan kau ini Tapi yang saja kau seperti ini Tapi aku ingin Ingin Sisirlah Jangan banyak bicara hmm. Ah, Seperti ini Seperti <laughs> ini Yang cocok pakai saja, lalu keluar, biar benar-benar gila. <laughs> Seperti apa rasanya gila? Kau yang gila? Kalau yang tahu? Ya tapi kan semua rambut palsu ini milikmu. Semuanya pernah kau pakai. Kau tidak merasa gila? Aku memakainya untuk tujuan kerja, show. Aku tidak hanya menghibur mereka hanya dengan suaraku saja Tapi, aku juga menghibur mereka dengan penampilanku Ya, dan tip pun menghampiri Mungkin sehingga sedetik atau dua detik tidak nanggung Dan tip itulah yang bisa membuat kau bertahan hidup sampai saat ini Bisa makan, minum, rokok, ya, kopi ya, ya, kopi, kopi, kopi, rokok Ya, ya, ya uh, uh, Aku jadi ingat, Aku belum ngopi hari ini. Gula habis. Ya, belilah pakai vin. Semalam sepi pengunjung. Oh, oh. jadi tidak ada kopi hari ini. <tuh> <tuh> rokok ya, eh, hey! <tuk> <Kak>. enak sekali, <tuk> rokok makan gratis lah. Ya. <tuk> cocok ya, <tuh> <ini. tuh> di gunung yang lebat, di ini gunung berapi yang puncaknya selalu berasa. Oh, aku pun ikut naik sekarang Turunkan saja sendiri ah. Tiga minggu satu hari ah. sudah Tiga minggu satu hari ah. Tiga minggu satu hari, ah. satu hari. Ah. itu urusanmu Eh bisa jadi urusan kita Kau oh, dengar Bisa jadi urusan kita Ya walaupun kita berbeda pikiran Tapi kita serumah Orang-orang tahu kita tinggal serumah Apa yang terjadi padamu Bisa jadi urusanku Dan yang terjadi padaku Sudah tentu bisa jadi urusanmu Jadi sekarang kita saling urus ya Ya sudah pasti Ma, Coba kau bayangkan Kalau aku keluar rumah Dalam keadaan yang begitu Ya Oh mungkin begini Sampai di luar aku berteriak Oh aku naik Aku naik Turunkan aku Aku naik Lalu lalu Orang-orang mengerumuni aku Bermacam-macam wajahnya Ada yang heran Ada yang sedih Dan, dan hebatnya lagi Ada pula yang geli Oh melihat Bermacam-macam wajah itu Aku jadi tambah semangat Kutrawas kerumunan orang banyak itu Ya, kutrawas, kutrawas Sambil berteriak, aku naik Aku naik, aku naik Turunkan aku Turunkan Turunkan aku Kalau seperti itu kejadiannya, Tentu kau bisa bayangkan apa kata orang Tidak penting untuk dibayangkan atau lakukan saja biar jadi penting Dan tak payah kau membayangkannya Terserah uh, Nanti kau malu Dengar ya Kegilaanmu tidak ada hubungannya denganku Lagipula Aku sudah tidak memikirkan malu Sejak lari dari pacarku yang kaya hanya untuk menjadi kloset syahwat seniman talaku macam kau. Eh, aku juga tidak pernah melarangmu untuk terus menjadi peliharaan orang tua itu. Tentu apa ku larang? Kalau kau memang mau kembali, tentu kau tidak peduli laranganku. Aku bukan peliharaannya, aku pacarnya. Dan kalau saja aku mau sedikit bersabar, mungkin sekarang aku sudah menjadi bintang. Aku tidak hanya modal tampang dan goyang. Aku juga punya kenikmatan yang luar biasa Luar biasa <tuk> Tapi apalah artinya itu semua tanpa koneksi Tidak seperti kau Pacarku punya banyak uang untuk membeli koneksi Ya, tapi kan bukan tidak mungkin juga Kau jadi mamak-mamak penuh lemak <tuk> Aku bisa minta latihan senam kebugaran Setiap hari biar langsing Nyuci, <tuk> ngebel Nyaku, itu saja sudah cukup membuatku seksi Kan sudah kubilang, pacarku tidak seperti kau Dia tidak akan rela membiarkan tanganku yang mulus, kukuku yang indah Hanya karena mencuci dan mengurus pekerjaan rumah Itu tidak mungkin, karena kami akan punya pembantu Tidak mungkin tidak punya pembantu kami akan tinggal di rumah yang besar dan mewah. Iya. Tidak seperti rumah ini. Iya, tapi kan kenyataannya kau masih tinggal di sini, di rumah yang sempit ini bersama orang yang tak laku ini. Mungkin aku tertular bilang? Hei, hei, kau yang menulari aku. Biar kau tahu aku sudah tega memutuskan janji dengan Hotma, anak tuan tanah di kampungku, hanya untuk mengisi kehampaan hatimu. Hampaan penganyi klub malam yang selalu berharap di ah, Seandainya kalau aku masih bersamanya, mungkin aku berbahagia. Ah, aku sudah menjadi tuan tanah, menerima hasil perlu berladang di oh, hari berdendang dengan gendang dan sepi yeah. kupecahkan dengan peki sarune <laughs> tapi sekarang kau masih di sini di rumah yang kau bilang membunuh adat ini bersama kehampaan seorang penyanyi klub malam yang setiap hari selalu mengharapkan tip dari para tote-toke itu mungkin aku tertular ginamu <laughs> Nyaku. Ganti nada deringmu Jangan sama dengan aku Kau saja yang ganti Aku yang duluan pakai Udah, Jangan merepet Angkat. Uh. Siapa ya? Tidak ada namanya Kalau begitu tahu Salta Mana tahu bahwa rezeki? Halo? Putus siapa ya kalau memang perlu dia pasti menelpon lagi perlu apa ya perlu apa saja lah misalnya kok minum kopi kenapa rupanya Ya tak apa, apa tapi kan kau bisa membuatnya lagi untukmu Tapi aku mau kopimu Betul, kemasukan kau kayak ini, ini. <tuh> oh. Punyamu Kan sudah aku bilang, kau ganti nada deringmu Jangan sama dengan aku Ah terdaftar juga cuma nomor yang nampak Ayo Putus juga <risas> <tuk> Ya? Dia siapa? Yang menelponku tadi. Oh. Aku juga ingin tahu dia akan menelpon lagi atau tidak. Dia siapa? Yang menelponku tadi lah. Oh. <laughs> Bisa juga kita sama. Bisa saja. membawa kabar baik. Aku pun, hmm. aku tak ingin kabar yang buruk. <tuk> <tuk> aku ketawa-ketawa <tuk> sendiri. Aku sedang membayangkan. Yang menelponku tadi adalah seorang produser ternama. Bertangan dingin dan selalu menghasilkan penyanyi-penyanyi papan atas. Dia pasti sudah berhari-hari mengamati penampilanku di klub. Dia melihat sesuatu yang menggemparkan pada diriku. Sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang menjual. Rupun juga bisa dijual makan aku dengan kerupuk. Ya kau bicara soal jual-menjual. Aku bilang kerupuk juga bisa dijual. Bisa dibeli di warung sampah, bahkan di mall. Tapi aku bukan kerupuk. Ya, tentu bukan. Kau dan kerupuk itu memang sama. Kan? Eh, sama-sama bisa masuk air maksudku. Tapi kalau kena air, kerupuk itu akan lembek. Ah, sedangkan kau Kau makin empuk, kau selalu merendahkanku. Eh, eh, justru aku ingin meninggikanmu. Kau itu bukan barang pabrikan yang diproduksi untuk memuaskan kebodohan masak. Aku memang laku, tapi masa tidak pernah puas, dan pabrik tidak akan pernah diam. Maka, jebitalah barang baru pun terpinggirkan, tersiakan di pinggir-pinggir, dan... Lebih kena embuk punya mu punya kau punya mu punya kau punya mu oh, kan sudah ku bikin langganan ada dering mu halo iya betul siapa tuh Oh Bekerja. iya, iya, kenapa? Gorjak sambilan? I iya, boleh, boleh, <guluh> boleh. <Mas>, Ada coba. <laughs> iya, boleh, boleh. Mas, Tapi, mana? Ini, ini untuk acara apa? Untuk orja apa ini? Orja untuk tahu arti orja Orja itu ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, datang-datang, kemari jangan untuk memanggil roh. Yang mana? Pemberian marga dan gelar adat. Siapa? Calon bupati. Kenapa kau ini? Ada kesempatan datang, cepat ambil sebelum dirampas orang. Kritik itulah. Ini nomor yang tadi kan? Jangan kau angkat, biarkan saja dia terus memanggil Keras kepala Sudah nyambung, bicaralah Iya Oh baterai penuh kok Ya aku cuman tidak mengerti aja Kenapa marga dan gelar adat itu harus terlibat dalam kampanye kalian Dan aku juga belum tahu apa yang sudah diperbuatnya Sehingga dia pantas mendapat gelar dan marga adat itu Itu yang mengganggu Ya itu satu Apakah? Halo, Pak. Uh, <laughs> uh, saya istrinya. Uh, uh, oh, tidak. Sesungguhnya suami saya itu cuma bingung menentukan harga. Maklumlah, dia tidak pernah mendapat order seperti ini. Kenapa, Pak? Oh, berapa sesungguhnya anggarannya? Ah, uh, tambahlah sedikit. Pemainnya banyak. Uh, Pak, pak. Iya, oke, Pak. Siap ke nomor ini, kan? Iya, nanti saya hubungi. Siap pak, Iya, Pak. Terima kasih. Dapat job, dapat job. Dua minggu lagi masih sempat memanggil teman-temanmu dari kampung. Satu hari sebelum acara, kita akan dijemput. Honornya lumayan besar, cukup untuk membayar uang saya ini pendek. Uh. Uh. Panjang, panjang Sejak kapan keputusanku yang berlaku di rumah ini? Semenjak kau lambat mengambil keputusan Aku kan sudah mengambil keputusan Aku menolak tawaran itu Menolak? Ah. dalam setiap kesempitan selalu ada kesempatan dan dan sekarang kita sedang dalam kesempitan kita seolah-olah berada di dalam ruang yang kian lama kian bergerak menghimpit kita aku tidak merasa seperti itu ah itu itu karena kau belum menyadarinya